Kilatan tajam melintas di mata Lindong sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Segera, awan guntur datang dari segala arah dan berkumpul di langit di atasnya. Setelah itu, suara gemuruh muncul sebelum puluhan ribu kaki naga petir datang bersiul ke depan. Akhirnya, secara langsung diaglomerasi dalam telapak tangan Lindong, busur kilat menari ketika naga kilat itu menyusut dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Busur petir perak besar muncul di tangan Lindong. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Lindong menatap Raja Kursi Ketujuh, yang berdiri di langit. Kemudian, dia menggunakan salah satu tangannya untuk perlahan-lahan menggambar halilintar sampai berderit dan membentuk lengkungan penuh. Begitu busur itu direntangkan hingga batasnya, cahaya hitam pekat cepat berkumpul sebelum mereka berubah menjadi panah panjang hitam. Bas-bas. Cahaya hitam mengalir di ujung panah panjang hitam itu. Bahkan, sepertinya ada lubang hitam kecil di tempat itu. Saat ini, busur ditarik. Meskipun panah masih bertumpu pada tali busur, seluruh ruang menunjukkan tanda-tanda keruntuhan segera. Berdiri di langit, murid-murid Raja Kursi Ketujuh 7 mengeras ketika dia melihat tindakan Lindong. Segera, dia terkekeh, mengesankan. Menggunakan Thunderbolt Ancestral Simbol sebagai busur dan Devouring Ancestral Simbol sebagai panah. Untuk dapat memperoleh penguasaan tersebut atas dua simbol Ancestral yang agung, kamu benar-benar telah melampaui harapan aku. Namun, jarak di antara kami sangat luas, dan terlepas dari berapa banyak teknik yang kamu miliki, kamu tidak dapat menembus celah ini. Petik 2, Apakah Begitu? Senyum tipis muncul di wajah Lindong ketika dia mendengar ini, menghirup napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, cahaya kacau tiba-tiba muncul sebelum mendarat di panah hitam itu. Cahaya itu perlahan mengalir di atas panah dan itu tidak mengeluarkan riak menakutkan. Namun, daya devoring yang melonjak pada panah mulai menyusut pada saat ini. Setelah itu, ruang di sekitarnya yang ditekan sampai hampir runtuh. Sebenarnya mulai perlahan pulih dari kelihatannya, seolah-olah busur petir dan panah hitam di tangan Lindong benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Warna pucat samar diam-diam muncul di wajah Lindong. Setelah itu, dia tersenyum pada Raja Kursi Ketujuh, namun senyumnya dipenuhi dengan keganasan yang tak ada habisnya. Lindong tiba-tiba melepaskan jarinya yang dikaitkan di tali busur seketika. Matanya menjadi sangat tajam. Berdengung, panah hitam panjang itu langsung menghilang begitu ia meninggalkan busur. Sementara itu, berdiri di langit, murid-murid Raja Kursi Ketujuh menyusut dengan hebat pada saat ini. Detik berikutnya, lautan seperti aura iblis mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Sementara itu, iblis kaisar armor ditutupi oleh cahaya hitam. Saat aura iblis menyapu, dia tampak seperti dewa iblis yang menginjak-injak dunia Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat Tiba-tiba Ruang di depan Seven Seat King terkoyak Sebelum cahaya hitam melesat ke arahnya Namun Bahkan sebelum dia bisa bereaksi Itu sudah mengenai tubuhnya dengan kejam Ledakan Tubuh Raja Kursi Ketujuh bergetar hebat pada saat ini Sementara itu dia terhuyung mundur sebelum tangisan sengsara yang tajam segera keluar dari mulutnya. Seketika, aura iblis mengerikan yang menembus langit mulai bergolak. Cahaya hitam itu mengenai dada raja kursi ketujuh dan menembus iblis kaisar armornya. Setelah itu, itu menembus tubuhnya dan pergi melalui punggungnya. Akhirnya, tanpa setetes momentumnya, ia menyerang dengan kejam ke arah penghalang cahaya aura iblis di langit. Retak. Penghalang cahaya aura iblis yang dibentuk oleh lima raja imo gagal melakukan perlawanan. Segera, suara renyah muncul sebelum penghalang cahaya aura iblis meledak. Cahaya bulan yang sedingin es sekali lagi menyinari tempat ini. Grup wajah kelima raja imo menjadi pucat. Setelah itu, mereka semua memuntahkan seteguk darah hitam dengan kaget di mata mereka. Mereka menatap sosok yang berdiri di udara. Raja kursi ketujuh. Mereka berlima berteriak dengan tergesa-gesa di tengah aura iblis yang berputar. Raja Kursi ketujuh mengejutkan. Sementara itu, dia menatap lubang berdarah di dadanya karena kaget. Saat ini, darah hitam terus mengalir keluar darinya. Ternyata, setengah lubang ukuran kepalan tangan benar-benar muncul di iblis kaisar armornya. Selain itu, bahkan ada celah kecil di tepi lubang itu. Iblis kaisar armornya benar-benar rusak. Bagaimana ini mungkin, Raja Kursi ketujuh menggunakan tangannya untuk menyentuh darah hitam yang mengalir keluar dari lukanya, sebelum dia bergumam sendiri Tiba-tiba, matanya menjadi sangat marah sebelum dia berteriak dengan keras Bagaimana mungkin, aura iblis mengerikan di belakangnya turun ke kekacauan Selain itu, warna pucat melintas di wajahnya Jelas, dia terluka parah oleh panah itu, berdiri di bawahnya tanpa emosi di wajahnya, Lindong menatap Raja Kursi Ketujuh yang mengamuk. Tangannya, yang menggambar busur sebelumnya, sekarang berlumuran darah. Sementara itu, tangan itu juga gemetaran dengan lembut. Jelas, serangan sebelumnya telah menghabiskan semua kekuatannya. Sepertinya armormu yang rusak tidak sekuat yang kamu bayangkan. Lindong mengejek, kamu, ekspresi Raja Kursi Ketujuh menjadi terdistorsi. Dia baru saja akan menyerang dengan marah ketika dia melihat bahwa Lindung telah mengangkat halilintar dan menunjuknya sekali lagi. Selain itu, tampaknya ada panah panjang hitam yang perlahan terbentuk di atasnya. Raja Kursi ketujuh bergidik ketika dia melihat panah panjang hitam itu lagi. Setelah semua, dia tidak mengerti mengapa serangan Lindung menjadi begitu kuat tiba-tiba. Sebelumnya, Lindung hanya bisa meninggalkan celah kecil pada iblis kaisar armornya bahkan setelah menggunakan Eye of the Ancestral Symbol. Namun, Lindung sekarang mampu menembus iblis kaisar armor dan tubuhnya. Dan ia bahkan menghancurkan penghalang cahaya aura iblis di langit. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin bagi Lindung untuk melepaskan serangan sekuat itu? Darah segar terus mengalir dari dada Raja Kursi ketujuh. Matanya suram saat dia melambaikan tangannya. Segera, aura iblis lautan menyembur sebelum mereka benar-benar melilitnya dan menyembunyikan tubuhnya. Lindong, kamu harus berhenti memasang pertunjukan di depan aku. Meskipun serangan sebelumnya sangat kuat, aku tidak percaya bahwa kamu dapat menggunakannya terus-menerus. Karena itu, apapun yang terjadi, aku pasti akan mengambil hidupmu hari ini. Petik 2. Terletak di dalam lautan aura iblis. Suara raja ketujuh kursi raja yang gelap dan menyeramkan menyebar ke segala arah. Karena itu, Lindung tidak dapat menentukan lokasinya. Jelas, orang ini sangat cerdas. Setelah dia menderita sebelumnya, dia tidak lagi berani mengekspos tubuhnya. Lindung tetap tanpa emosi. Sebagai gantinya, ia hanya mengencangkan cengkeraman di atas busurnya. Lima raja serang bersama denganku dan bunuh bocah ini. Ceritan tajam lainnya terdengar dari dalam lautan iblis. Untuk membunuh Lindong, sepertinya Raja Kursi Ketujuh tidak punya pilihan selain mengabaikan statusnya dan bergabung dengan lima Raja Yimu. Ling Qingzu tiba di sisi Lindong setelah mendengar kata-kata itu. Dengan long di tangannya, dia menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap lautan iblis yang berputar di langit. Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum Sky Devouring Course muncul dengan cepat. Sementara itu, matanya berkedip cepat. Raja Kursi ketujuh memang benar. Serangan sebelumnya sama melelahkannya dengan Eye of the Ancestral Symbol. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan serangan itu untuk membunuh Raja Kursi ketujuh. Namun, dia masih meremehkan seberapa kuat Imo itu. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa melakukan serangan itu terus-menerus. Yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan Sky Devouring Course untuk membeli waktu. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan dapat mengaktifkan busur cahaya dan panah hitam. Pada saat itu, terlepas dari seberapa kuat kursi raja ketujuh itu, kemungkinan ia akan mengalami cedera parah. Namun, selama periode waktu di mana ia memulihkan diri, ia tidak tahu apakah Ling Qingzu dan Sky devouring Course-nya mampu menghentikan Raja Kursi Ketujuh dan Lima Raja Yimu. Bunuh mereka, sementara dia memikirkan hal ini. Tangisan peledak yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari dalam lautan iblis. Setelah itu, enam sinar aura iblis tiba-tiba melesat ke arah mereka. Kamu harus istirahat dulu, Ling Qingzu menggertakkan giginya ketika dia melihat Raja Kursi Ketujuh dan yang lainnya sedang menyerang mereka. Jelas, dia tahu tentang kondisi Lindung saat ini. Karena itu, setelah dia berbicara, cahaya redup mengalir ke longsweat di tangannya. Ketika Lindung melihat ini, dia merasa cemas segera. Meskipun ia berhasil melukai Raja Kursi Ketujuh, Yimo ini memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan mereka masih bisa bertarung bahkan dengan cedera seperti itu. Karena itu, Bagaimana mungkin Ling Qingzu bertarung melawan mereka secara langsung dengan kekuatannya saat ini? Ku, kamu Yimo. Beraninya kamu datang ke kota kegelapanku dan bertindak sesukamu. Apakah kamu berpikir bahwa Darkness Palace aku adalah kesemek yang lembut? Petik dua. Namun, raungan marah ditransmisikan dari jauh tepat saat Lindong hendak memaksa dirinya untuk bertarung. Setelah itu, seberkas cahaya melintas di Cakrawala. Sebelum seluruh tempat langsung gelap. Detik berikutnya, sesosok kecil halus bergegas bersama dengan dua tokoh lainnya. Akhirnya, mereka muncul di samping Lindong. Mereka sebenarnya adalah Kingtan dan dua tua tua dari Istana Kegelapan. Kingtan, Lindong kaget ketika dia melihat bala bantuan yang tiba-tiba ini. Setelah itu, dia diam-diam menghela nafas lega. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja. Ketika Kintan melihat tangan Lindong berlumuran darah, dia bertanya dengan cemas. Kemudian, dia dengan cepat berkata, "Kami mencari daerah itu dalam radius 500 km dari Kota Kegelapan, tetapi kami tidak dapat menemukan kamu." Untungnya, fluktuasi energi ditransmisikan dari tempat ini sebelumnya dan kami segera datang. Petik 2. Lindong menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Sekarang, Kintan dan yang lainnya telah tiba. Tidak perlu lagi baginya untuk terlalu takut pada Raja Kursi Ketujuh. Berdiri di langit, di tengah lautan iblis yang berputar, Raja Kursi Ketujuh dan lima imo lainnya berhenti. Kemudian, mereka melihat kelompok Kintan yang bergegas sebelum ekspresi mereka menjadi gelap. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan dapat membunuh Lindong dengan mudah. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan mereka. Tidak hanya mereka tidak dapat membunuh yang terakhir. Tetapi Raja Kursi ke juga terluka para oleh yang terakhir. Raja Kursi ke apa yang harus kita lakukan? Kelima Raja Yimo memandang Raja Kursi ke sebelum mereka dengan lembut bertanya. Dengan kilatan brutal berkilauan di matanya. Raja Kursi Ketujuh memegangi dadanya sebelum ekspresi pucat melintas di wajahnya. Kemudian, dia memerintahkan dengan suara mengancam. Karena mereka ada di sini, mari kita bunuh mereka juga. Bagaimana sekelompok semut mungkin memaksa kita untuk mundur? Bermimpilah, dimengerti. Ketika mereka menyadari bahwa suara Raja Kursi Ketujuh dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh muncul di mata lima Raja Imo. Tepat. Aura iblis melonjak ketika mereka bersiap untuk menyerang dalam upaya untuk menghilangkan semua orang di bawah ini. Berdiri di bawah mereka, Kintan mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat ini. Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya sebelum Dark Saints kita muncul. Setelah itu, sebuah cahaya melintas di sabitnya sebelum dia memanggil Roh Sabit. Berdiri di sampingnya, kedua tetua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sementara itu, mereka mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka saat mereka menguatkan diri untuk menyerang. Saat mata kedua belah pihak perlahan berubah dingin, pertempuran yang mengguncang bumi jelas akan terjadi. Bang, namun, tepat ketika atmosfer tegang itu mencapai puncaknya, guntur yang sangat keras tiba-tiba bergema di seluruh tempat. Segera, semua orang yang hadir terkejut. Kemudian, mereka buru-buru mengangkat kepala dan memandang jauh. Di ujung pandangan mereka adalah mungkin untuk melihat langit yang gelap tiba-tiba menjadi terang. Sementara itu, dunia guntur mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Di tengah Thunder World itu, berdiri sosok yang tinggi dan berotot. Dia menginjak petir saat dia melesat melintasi langit. Sementara itu, aura yang menakutkan, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, menembus langit. Ketakutan akhirnya muncul di wajah suram Raja Kursi Ketujuh ketika dia melihat sosok itu yang mengendarai petir. Segera, dia berteriak tanpa sadar. Master Petir, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1244, Master Petir, Tuan Petir. Semua orang yang hadir terkejut ketika dua kata ini keluar dari mulut Raja Kursi Ketujuh. Setelah itu... Mata mereka memandang ke kejauhan dengan kaget di mana dunia kilat bergemuruh ke arah mereka. Sosok yang dibangun dengan baik menjulang di dalam langit yang dipenuhi petir. Petir di bawah kakinya melompat ke depan, berjalan lebih dari seratus kaki dalam sekejap. Lindong juga sedikit terkejut ketika dia melihat sosok di atas petir. Apakah orang ini Tuan Petir dari delapan Tuan Kuno yang disebutkan oleh Tuan Api? Sosok itu sangat cepat. Dia masih di ujung langit ketika Guntur bergemuruh, namun, kilat sudah berkumpul di langit di atas pada saat Guntur memudar, dan sesosok muncul di depan mata semua orang. Lindong dan yang lainnya sekarang akhirnya dapat dengan jelas melihat angka ini. Dia agak kekar dan sepertinya setengah baya, dengan kepala penuh rambut perak, penampilannya agak kasar di tepinya, sepasang murid petir hadir di bawah alisnya yang tebal. Mata itu dipenuhi dengan kedinginan dan kekerasan. Sebuah tato halilintar hadir di lengannya yang tanpa baju. Riak kuno dan mengamuk samar-samar terpancar darinya. Menyebabkan sekelilingnya sedikit bergetar. Gemuruh, petir di langit semakin padat dan terkonsentrasi ketika mata peraknya perlahan-lahan fokus pada kelompok Seven Seat King. Sementara tekanan yang tak terlukiskan menyebar darinya. Aku telah mencari kalian semua di seluruh dunia. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar berani menunjukkan diri kamu. Petik 2, dia menatap Raja Kursi Ketujuh saat suaranya yang rendah bergemuruh di seluruh area. Bahkan udara pun nampak gemetaran. Tuan Petir, kamu benar-benar gigi. Raja Kursi Ketujuh muram saat dia memandangi Tuan Petir dan berkata melalui gigi yang terkatup Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kalian semua? Tuan Thunderbolt berkata dengan suara lemah. Penampilannya yang tegas memberi perasaan dingin dan ketat pada seseorang. Karena aku telah menemukan kamu. Mengapa kamu tidak memberi tahu aku di mana orang-orang itu bersembunyi? Guru Thunderbolt menatap Raja Kursi Ketujuh dan berkata dengan suara berat. Tes, kamu benar-benar suka kamu menyombongkan diri sebanyak yang kamu lakukan saat itu. Apakah kamu berencana melawan penjara iblis kita sendirian? Jika itu masalahnya. Mengapa kalian semua dipaksa tidur nyenyak saat itu? Raja kursi ketujuh tertawa dingin. Paling tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Master Thunderbolt berkata dengan sikap acuh tak acuh. Segera setelah itu, cahaya kilat melintas di matanya dan tangannya yang besar tiba-tiba mengepal. Petir tak berujung berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi enam bola petir seukuran kepalan tangan. Busur petir menari liar di atas bola petir sebagai riak destruktif menyebar dari mereka. Swash, dia tidak menunjukkan rasa hormat dengan lambaian tangannya. Keenam bola petir menghilang. Pada saat berikutnya, mereka sudah menembak keluar dari ruang di belakang kelompok Seven Seat King. Raja kursi ketujuh buru-buru berbalik saat demoniki yang dahsyat melonjak. Sebuah tangan yang ditutupi oleh iblis Kaisar Armor melemparkan pukulan dan tanpa ampun menabrak bola petir Bang, cahaya kilat menyebar dengan liar ketika rangan muncul dari tenggorokan Seven Seat King. Tubuhnya dikirim terbang seribu kaki ke belakang dan lengannya hangus hitam. Kemungkinan hanya serangan ini saja yang akan melumpuhkan salah satu lengannya jika bukan karena perlindungan armor Kaisar Iblis. Ah, meskipun Raja Kursi ke-7 telah memblokir serangan ini, lima Raja Yimol lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bola petir menyerbu mereka dan demoniki di tubuh mereka hancur hampir seketika. Kekuatan petir yang sangat keras meletus di depan mereka dan mereka berlima memancarkan pekikan yang menyedihkan. Setelah itu, tubuh mereka mulai meleleh dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, lima ahli tahap reinkarnasi terbunuh oleh Master Thunderbolt dalam satu gerakan. Lindong sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Dua Tua-tua dari darkness palace tercengang, sementara tubuh mereka bergetar hebat. Kekuatan seperti itu telah merampas keberanian mereka, bahkan untuk bertarung. "Kamu, Raja Kursi Ketujuh, mengertakkan gigi karena marah setelah melihat bahwa lima raja imo telah dibunuh oleh Tuan Petir dalam sekejap mata. Keinginan mengerikan muncul dari mata mantan. 'Maukah kamu memberitahuku di mana orang-orang itu bersembunyi sekarang?' terutama yang disebut Raja Kursi Surga." Apakah dia masih tidak mau memperlihatkan diri setelah bersembunyi selama puluhan ribu tahun? Mata guru Thunderbolt tidak memiliki emosi saat dia berkata dengan suara lemah. Heaven Seat King, Tridi Cule terungkap di mata Seven Seat King ketika dia mendengar ini. Tuan Petir, kamu hampir mati di tangannya saat itu. Namun, kamu masih berani mencarinya. Aku pikir akan lebih baik untuk mengundang Ice Master keluar. Petik 2 Sepertinya kamu tidak mau berbicara. Master Thunderbolt menggelengkan kepalanya dan keinginan menakutkan untuk membunuh meletus di dalam matanya yang kilat. Setelah itu, dia maju selangkah. Murid-murid Raja Kursi Ketujuh menyusut saat Tuan Thunderbolt maju selangkah. Ibliski meledak sementara tubuhnya berubah menjadi kilatan petir hitam saat ia menarik kembali. Kamu terlalu lambat. Ruang di belakangnya terkoyak saat tubuhnya menarik ke belakang dan tuan petir muncul dengan cara yang mirip hantu. Lima jari tergenggam erat saat kilat menari dengan liar di lengannya. Setelah itu, pukulannya menghantam keras bagian belakang kursi raja ketujuh. Bang, petir masuk, dan tubuh raja kursi ketujuh berubah menjadi sinar hitam ketika jatuh. Langsung meratakan gunung dalam proses. Master Thunderbolt mengulurkan dua jari dan menekannya ke udara. Petir yang menakutkan keluar dan dengan ganas berlari menuju gunung yang runtuh. Segera setelah itu, puing-puing itu berubah menjadi debu. Sosok di dalam tidak bisa mengelak dalam waktu dan diledakkan oleh kilat. Seteguk darah hitam diludahkan dan tubuhnya dioleskan di tanah, menciptakan bekas luka sedalam seratus ribu kaki. Raja Kursi ketujuh, yang telah memaksa Lindung ke dalam situasi yang sangat berbahaya, telah benar-benar hancur. Raja kursi ketujuh dengan menyedihkan mendorong dirinya dari tanah. Matanya menetes dengan racun saat dia dengan jahat memelototi Guru Thunderbolt. Ada banyak penyok pada armor iblis kaisar di tubuhnya. Kekuatannya setara dengan seseorang yang telah mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi. Master Thunderbolt adalah ahli tingkat puncak yang sudah mengalami tiga kesengsaraan reinkarnasi. Tanpa perlindungan armor kaisar iblis, dia sekarang akan terluka serius. Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih hanya bisa mengandalkan cangkang kura-kura milikmu ini. Master Thunderbolt memandangi sosok Raja Kursi Ketujuh yang compang camping dan menggelengkan kepalanya. Armor Iblis Kaisar ini mungkin kuat, tapi itu tidak akan bisa melindungi hidupmu jika aku ingin membunuhmu. Ekspresi Raja Kursi Ketujuh sangat suram, dengan dengusan dingin, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel. Demoniki mengerikan keluar saat tubuhnya terdistorsi. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi selusin sosok yang melarikan diri ke segala arah. Masing-masing dari angka-angka ini memiliki aura yang sama, dan bahkan fluktuasi demoniki dari tubuh mereka tampak persis sama. Jelas bahwa mereka semua adalah Raja Kursi Ketujuh yang asli dan bukan sekadar ilusi. Master Thunderbolt hanya menonton Raja Kursi Ketujuh menampilkan tekniknya dengan cara yang tidak simpatik. Pada saat berikutnya, tubuh mantan itu secara aneh menghilang. Ledakan, Guntur menggelegar dari kejauhan saat Master Thunderbolt menghilang. Lindung mengangkat matanya dan melihat kilat muncul di depan sosok hitam seolah-olah telah berteleportasi. Sosok itu hancur hanya dengan satu pukulan. Detik berikutnya, sambaran petir sudah muncul di depan sosok hitam lain. Bang Bang Bang Petir menyala ketika Master Thunderbolt menampilkan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan. Selusin tokohnya Riz tidak membuat kemajuan sebelum mereka meledak terpisah. Bang, sosok kulit hitam terakhir juga disambar pukulan. Namun, itu tidak meledak menjadi demoniki. Sebagai gantinya, sosok itu terbang mundur saat darah hitam menyembur keluar. Jelas bahwa tubuh orang ini yang sebenarnya telah dipaksa keluar, mencoba melarikan diri di depanku. Apakah kamu menjadi bodoh? Master Thunderbolt dengan dingin memandang kursi Raja Ketujuh yang sangat menyedihkan saat jantung yang berdebar membunuh dengan niat perlahan naik di matanya yang bersinar. Karena kamu tidak mau berbicara. Tidak ada tujuan dalam keberadaanmu. Aku hanya harus membunuhmu untuk mencegah kontaminasi dunia ini. Master Thunderbolt mengepalkan tangannya dan kilat tak berujung menyatu di langit. Akhirnya. Itu berubah menjadi segel petir besar 10.000 ribu kaki yang mengeluarkan fluktuasi yang jauh mengamuk. Ledakan. Tidak ada keraguan setelah segel petir terbentuk. Itu disertai oleh kekuatan destruktif karena dengan kejam menghancurkan Raja Kursi Ketujuh, Menyebabkan tanah runtuh dan langsung menciptakan jurang yang dalam. Ekspresi di mata Raja Kursi Ketujuh berubah setelah melihat serangan ini. Demoniki mengerikan melonjak saat dia dengan kuat menahan segel petir. Namun... Demonicinya tumbuh semakin lemah dan tipis di bawah tekanan segel petir. Segel petir bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke Raja Kursi Ketujuh, Yang terakhir dengan erat menggertakkan giginya saat kilatan yang tajam terus berkedip di matanya. Ledakan, segel petir akhirnya mendarat. Namun, tepat saat akan menghancurkan Raja Kursi Ketujuh, ruang di belakangnya tiba-tiba hancur berantakan. Membentuk celah sepuluh ribu kaki di ruang angkasa. Setelah itu, tangan iblis besar sepuluh ribu kaki tiba-tiba menjulur dari celah dan secara paksa memblokir segel petir sebelum melemparkannya. Pergantian peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan kelompok Lindung dikejutkan. Mata mereka melayang dan melihat sosok hitam berdiri dengan tangan di belakangnya di tangan iblis besar sepuluh ribu kaki. Hehe, Thunderbolt Master, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Haruskah kamu begitu kejam? Sosok hitam di tangan iblis tersenyum ke arah Tuan Petir dan berkata Raja kursi kelima, Master Thunderbolt memandang sosok seperti iblis yang muncul Riak melintas di matanya yang kilat ketika dia menjawab Seseorang yang layak akhirnya muncul Tuan Petir, aku tahu bahwa kamu tangguh Tetapi kamu tidak akan bisa menghentikan aku jika aku ingin menyelamatkannya Karena itu, tidak perlu membuang kekuatan kamu kamu dapat diyakinkan bahwa pada akhirnya akan ada pertempuran antara penjara iblis kami dan kamu para penguasa kuno. Petik dua. Sosok iblis seperti itu tertawa pelan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah Lindong dan berkata, Kamu itu Lindongkan. Sungguh luar biasa. Tidak terduga bahwa bahkan nomor tujuh tua telah gagal. Anggap dirimu beruntung kali ini. Dia melambaikan lengan bajunya saat suaranya terdengar. Setelah itu. Demoniki menelan Raja Kursi Ketujuh dan ruang di belakangnya sekali lagi terbuka. Ku, Master Petir mendengus dingin ketika dia melihat ini dan melemparkan pukulan ke depan. Petir yang memenuhi langit berubah menjadi singa petir besar seratus ribu kaki yang menerkam. Itu disertai oleh kekuatan liar dan kekerasan yang tak tertandingi saat ia menyerang Raja Kursi Kelima. Haha, kamu tidak sopan seperti biasanya. Namun... Sekarang bukan saatnya bagi kita untuk bertarung. Tunggu saja Thunderbolt Master. Kali ini, kita Yimo pasti akan mengubah perang dari puluhan ribu tahun yang lalu. Petik 2, Raja Kursi kelima melambaikan lengan bajunya. Sebuah lotus iblis yang sangat besar mekar dan memblokir singa petir. Setelah itu, tubuhnya menarik diri ke celah spasial. Segera setelah itu, demoniki tersebar dan akhirnya benar-benar menghilang dari daerah itu. Master Thunderbolt melihat ke tempat di mana Raja Kursi kelima telah menghilang. Dengan jentikan jarinya, sambaran petir kecil menembus ruang dan tanpa suara menghilang. Dia akhirnya berbalik setelah melakukan ini dan menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, Kamu adalah Lindong yang disebutkan oleh Tuan Api. Pemilik saat ini simbol Ancestral Thunderbolt. Petik 2. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.